Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama gua di channel mainin. Kali ini kita masih akan membahas sebuah film bergenre drama biografi. Ya, film kali ini akan mengangkat kisah perjalanan manusia yang pertama kali menginjakan kaki di bulan. Yap, Neil Armstrong. Mungkin bagi kalian yang pernah belajar di sekolah berpikir Neil Armstrong itu bisa ke bulan dengan mudah gitu seperti halnya memainkan drone dengan mudahnya mengendalikan naik dan turun padahal dia sebenarnya hampir kehilangan nyawanya oke okay, kita lanjut aja ke pembahasan filmnya film ini berjudul The First Man tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian kalau video ini mengandung spoiler jadi yang penasaran dengan kisahnya sekarang satu kita lanjut Iklan bentar ya, jangan di skip. Jika kalian senang main poker, domino atau slot di aplikasi Hikes Domino, 2 menawarkan harga chip yang sangat murah, dibandingkan dengan kalian beli langsung di aplikasi. Proses cepat dan dijamin aman. Yang berminat, kalian bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kalian, atau cek di deskripsi video ini, terima kasih. Film diawali dengan sebuah misi yang dilakukan NASA, yaitu menembus batas atmosfer bumi. Menggunakan roket yang tidak terlalu besar. Neil Armstrong ditunjuk sebagai pilot dari roket itu. Misi itu berhasil, Neil Armstrong mampu membawa roket itu menuju batas ruang hampa udara. Namun saat misi pendaratan, ada sedikit masalah dengan roket itu. Sehingga akhirnya, Neil harus mendaratkannya secara darurat di sebuah gurun. Neil memiliki sepasang anak, namun anak perempuannya yang berusia tiga tahun mengidap penyakit tumor. Neil berusaha mempelajari penyakit putrinya itu, bahkan awalnya dia meminta cuti ke perusahaan tempat dia bekerja untuk pergi mengoperasi putrinya itu. Namun sayang, Tuhan berkata lain: sang putri pun tak mampu bertahan dari penyakit yang ia derita, sehingga akhirnya meninggal dunia. Neil dan istrinya, Jen, begitu amat sedih untuk mengurangi kesedihan. Neil pun kembali masuk kerja. Neil ini seorang teknisi di sebuah penerbangan, namun atasannya menyuruhnya untuk cuti. Dan atasannya mengatakan kalau Neil tidak lagi dibolehkan menjadi pilot di perusahaan itu. Neil pun kecewa. Kemudian, Neil melihat sebuah koran di mana NASA sedang mengembangkan misi ke bulan dan membutuhkan relawan untuk menjadi astronotnya. Neil pun langsung mendaftar untuk mengikuti ujian itu. Di sana yang mendaftar banyak yang dari angkatan udara, hanya Neil dan Elliot yang warga sipil. Saat wawancara, Neil ditanya bagaimana cara agar misi ini tidak gagal. Neil mengungkapkan, untuk menggunakan lebih dari satu pesawat. Jadi, satu pesawat akan mengorbit dan pesawat lainnya mendarat. Karena cara seperti ini belum pernah ada yang menggunakannya sebelumnya. Oke, singkat cerita dimulailah pelatihan Neil. Dimulai dari tes pengetahuan, di mana pemimpin misi menjelaskan kalau Rusia telah berhasil menerbangkan banyak satelit di orbit bumi. Jadi mereka bertekad untuk melampauinya dan membuat Rusia tidak ada apa-apanya. Kemudian tes fisik, ya meskipun akhirnya Neil pingsan dan mual-mual setelahnya. Para astronot yang terpilih mendapatkan tempat tinggal dari NASA, itu kenapa para astronot ini bertetangga. Dan di siaran di TV, di mana Gemini 4 berhasil membawa astronot ke angkasa. Di mana salah satunya adalah Ed White, temennya Neil, yang mana menjadi manusia pertama yang melakukan aktivitas di ruang angkasa pada misi Eva. Kemudian sin berpindah di mana misi Gemini 5 akan dilakukan. Salah satu astronot merupakan sahabat Neil, yaitu Elliot. Neil agak kecewa karena dirinya masih belum dipanggil untuk menjadi astronot utama. Namun Neil mendapat kabar duka dari Ed White di mana Elayet tewas karena gagalnya misi Gemini 5. Neil cukup stres dengan keadaan duka itu. Kemudian di misi Gemini 8, akhirnya Neil mendapatkan kesempatan di mana roket agena roket tanpa awak juga diterbangkan lebih dulu untuk menangkap pesawat mereka di orbit. Perjalanan mereka begitu menegangkan, sampai akhirnya mereka berhasil keluar batas ruang angkasa. Namun hal buruk terjadi, di mana mereka justru terbang menjauh dari roket Agena. Penerbangan mereka disiarkan melalui radio NASA. Nel pun mencoba dengan tenang mendorong pesawatnya menuju ke Agena, hingga akhirnya mereka sampai di orbit Agena dan berhasil menyatukan pesawat mereka dengan Agena. Namun setelah bersatu dengan agenda justru timbul masalah baru. Ketidakstabilan agenda membuat mereka seperti jatuh. Akhirnya dengan terpaksa mereka melepaskan diri dari agenda. Dan pesawat mereka pun mulai berputar-putar dengan cepatnya. Neil terus mengabarkan kondisinya ke pusat. Pusat yang merasa kalau ini akan gagal lagi mematikan siaran radio membuat Jen begitu amat khawatir. Di keadaan darurat, Neil mencoba menyemburkan udara pesawat untuk melakukan dorongan dan pengereman. Hingga akhirnya putaran pesawat mereka mulai melambat dan berhenti. Dan akhirnya mereka bisa kembali ke bumi dengan selamat. Di konferensi pers, Nel bisa menjawab setiap pertanyaan dengan tenang dari wartawan yang menanyakan, meskipun itu sebuah pertanyaan yang cukup mengkhawatirkan. Dan karena ketenangan Nel dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Nel diutus untuk menjadi pembicara di Gedung Putih, yang mana di hari itu juga, misi terbaru NASA dengan roket Apollo-1 akan dilaksanakan. Ya, meskipun Neil cukup kecewa karena bukan dirinya yang diutus, namun Neil cukup bijak mengikuti perintah NASA. Dan di Apollo-1, Ed White lah yang menjadi astronot bersama dua orang rekan lainnya. Namun, saat tak melakukan uji coba, terjadi konsleting, dan oksigen yang terperangkap di dalam kabin roket membuat api membesar dan menimbulkan ledakan. Tak satupun staf NASA yang mengetahuinya hingga 4 jam lamanya. Neil mendapat telepon dan menerima kabar luka itu, di mana lagi lagi sahabatnya tewas dalam melakukan misi. Kemudian Neil melakukan uji coba lunar, alat yang dikembangkan NASA untuk mendarat di bulan. Namun lunar itu tidak stabil dan hampir merenggut nyawanya. Lunarnya terjatuh dan meledak. Untung Neil bisa selamat dengan kursi pelontar dan berhasil mengembangkan parasutnya. Neil menganggap lunar adalah hal yang buruk sehingga akhirnya NASA menghapus lunar dari daftar untuk mempermudah penjelajahan bulan. Neil pun akhirnya terpilih menjadi astronot Apollo 11. Namun Jin sang istri mulai khawatir dengan korban-korban yang meninggal saat menjalankan misi. Di Amerika pun warga mulai demo di mana Amerika rela menghabiskan dana miliaran dolar hanya untuk hal yang sia-sia. Di sana terlihatlah bus Aldrin, dia yang akan menemani Neil untuk menjalankan misinya. Neil pun menjadi jarang pulang ke rumah, pulang pun hanya sejenak dan pergi lagi. gua tahu sih perasaan Nell, dia melakukan itu agar tidak kepikiran keluarganya, yang mana dia akan menjalankan misi yang kemungkinan dia sendiri tidak akan selamat. 10 hari menjelang peluncuran, Nel pulang untuk melakukan beres-beres. Kemudian, sang istri mencoba mengajaknya bicara. Nel hanya cuek hingga akhirnya sang istri pun mulai marah, menyuruh Nel setidaknya mengucapkan selamat berpisah dengan anak-anaknya. Oh ya, di waktu ini, Nel sudah memiliki dua putra. Ya, akhirnya mau tak mau, Nel pun menemui anak-anaknya. Momen itu haru banget sih, dimana kita meminta izin untuk pergi namun memiliki harapan untuk tidak pulang. Jadi peluang kembali selamat itu cuma 1% bahkan kurang. Ya seandainya Neil bisa sampai ke bulan, namun tidak bisa kembali, bulan akan menjadi kuburan bagi para astronot itu. Setelah melakukan perpisahan yang haru, Neil langsung pergi ke NASA. Apollo 8, 9, dan 10 sudah berhasil diterbangkan lebih dulu sebagai uji coba keselamatan dan berhasil. Akhirnya waktu yang dinanti pun tiba, 16 Juli 1969, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins akan melakukan perjalanan panjang. Perjalanan 8 hari bolak-balik menuju bulan. Setelah selamat pun mereka akan diisolasi selama satu bulan agar tidak membawa penyakit atau radiasi dari bulan. Penerbangan Apollo 11 pun berjalan lancar, sampai menembus batas luar angkasa. Satu persatu bagian roket dilepaskan, dan selama 4 hari mereka menggunakan bahan bakar tenaga matahari. Bayangkan 4 hari di angkasa yang gelap. Kira-kira mereka ngomongin apa ya? Bapak kamu ya? kamu tahu? Lagi lewat. Selama 4 hari mereka mulai melihat permukaan bulan. Mereka pun mencoba mengorbit di sekitaran bulan. Neil dan Bus pindah ke pesawat yang akan mendarat di bulan, sedangkan Michael Collin menunggu pesawat yang mengorbit pada bulan. Perlahan, mereka mencoba turun ke permukaan bulan. Namun, mereka melihat bagian bulan yang tidak rata. Hingga akhirnya, Neil mencoba mencari titik pendaratan secara manual. Namun, bukan hanya itu masalahnya. di mana mereka harus menghemat bahan bakar yang hanya tersisa sedikit untuk pendaratan. Dengan yakin, Neil mencoba mengendalikan pesawatnya melewati sebuah kawah raksasa. Sampai akhirnya, bahan bakar yang mereka gunakan tersisa 2%, dan untungnya mereka berhasil mendarat di bulan dengan selamat. Mereka merasa tidak percaya, dan Neil amat gugup. Bos yang tahu banget nih kalau Neil yang dari kecil itu bercerita cita ingin meninjakan kakinya di bulan, mempersilahkan Neil untuk turun terlebih dahulu. Dan satu langkah kecil untuk manusia, satu lompatan besar bagi umat manusia. Di sana mereka mengumpulkan sampel bulan, yang terlihat permukaan bulan, seperti tertutup debu sedalam dua inci. Itu kenapa jejak kaki Neil Armstrong tercetak di sana. Di sana Neil melihat bus melompat-lompat. Neil hanya terdiam, mengingat kembali masa bahagia di mana sang putri masih ada. Kemudian, Neil melemparkan gelang milik sang putri ke sebuah kawah di bulan. Dan setelah itu, mereka pun kembali ke pesawat dan berhasil pulang. Keberhasilan Amerika menjadi berita di mana-mana, di koran, di televisi, di radio, dan didengar atau ditonton oleh semua orang di dunia. Istrinya Neil pun menjadi sorotan wartawan. Kemudian, Jen pergi ke kantor NASA setelah tiga minggu isolasi. Staf NASA mengatakan kalau Neil aman dan tidak membawa dampak radiasi atau penyakit apapun kembali ke bumi. Akhirnya mereka pun kembali bertemu dan film pun selesai. Oke, okay, itulah rangkuman alur cerita dari film The First Man. Gimana? Apa kalian percaya konspirasi? Film ini sangat bagus untuk diambil sisi positifnya. Meskipun ada faktor laki ya, faktor keberuntungan bagi Nel. Seperti misalnya Gemini 3, dia tidak terpilih tapi Gemini 3-nya meledak gitu kan. apolowan juga begitu, dia nggak terpilih. Saat percobaan apolowan dia disuruh ke gedung putih ya kan. Tapi akhirnya apolowan juga gagal. Emang selain laki sih atau keberuntungan, ya perjuangan juga harus sih ya. contohnya seperti Neil Armstrong ini untuk bisa sampai ke bulan setidaknya dia butuh 10 tahun mengabdi untuk NASA perjuangannya, nyawanya, dan bahkan mengorbankan cintanya buat kalian yang mau jadi astronot coba aja deh daftar sekarang siapa tahu kan 10 tahun lagi kalian dipanggil kan dipanggil Tuhan masuk loter ke 100 Ya soalnya mau jadi astronaut itu nggak cuma satu orang Buktinya di tahun Neil Armstrong mendaftar juga banyak yang berminat Oh ya, gue nyebutin modul-modul bagian roket atau kapsul itu sebagai pesawat ya Agar mudah dipahami aja Oke, terima kasih sudah mampir di channel Mainin Jangan lupa like, share, comment dan subscribe channel Mainin Saatnya gue undur diri dan matane